Oke, okay. okay. okay, stay Speak Oh, no, no, no, no, speak Speak, speak. speak. Okay, speak. Oh, kipar okay, birsa Hari ini bener -bener. saya ada di Polda Sulsel yeah. Di tempatnya di kantor k Unit K9 Unit K9, ya yeah, Betul Dia khususnya untuk anjing pelacak uh, Ternyata anjing pelacak ini, ya? Iya, yeah. yeah. dia anjing pelacak Siapa namanya lagi, Pak? Ini, ini namanya Reksi, Pak uh, Reksi, bisa saya coba Reksi Reksi tidak oh. <laughs> mau dia, dia lebih dominan ke Pawang, Pawangnya, uh, Karena le pawangnya uh, lebih dekat sudah, ke, sudah menyatu ya, ya Pak, Pak, betul iya. sudah menyatu ke... uh, kalau orang luar dia tidak terlalu tidak terlalu... respon dia ya, dan tidak terlalu respon hmm. ini jenisnya Pak apa ya? Iya Jadi... bisa dijelaskan jenis anjing ini apa namanya? Ah, ini jenis anjingnya Belgian Malinois. Belgian Malinois ya? Iya. Ini asalnya dari Belanda. Hmm. Uh, Hei, sit, sit, sit, sit, stay. Ah, uh. paham ya Padi? Enggak? Sit, duduk, stay, tenang, diam. Tenang. Hmm. Yeah. Uh. Bisa dicontohkan itu gerakannya tadi pak? Oke. Okay. Eh, heel, heel, Oke, okay. hey, Eh, sit, oke, okay, good boy, stay, stay, stay. Uh, sit, hey, sit, sit, oke, okay, stay. Oh, luar biasa. <laughs> nah, no, speak. Mantap, speak oke, good boy. Bentar okay. sekali anjingnya nih. Iya. ini anjingnya apa? Enak eh, ditemani main ini. Oh iya, aja saya lihat banyak sekali tuan. Pak tapi kalau tengah malam saya naik motor tuh, udah dikejar, kayak kita ini kayak anak Oh, Anjing liar itu, anjing-anjing itu bisa dipelihara juga menjadi sejenak ini. kalau anjing-anjing begitu untuk dijinakkan ataupun dilatih, mungkin agak susah karena mungkin dari jenis anjingnya ya, dari jenis anjingnya spesinya beda, agak susah. Ini uh, dia nih spesifikasinya ini uh, narkotika. Oh, ini dikhususkan narkotika ya. dia. Pak? Oh, eh. yang biasa. Uh -oh. Heeh. film-film Pak ya? Ya. Eh, hey. hey. eh. Hey. Yang biasa itu di film-film apa? Kalau saya lihat tuh di TV sementara ya. pencarian narkoba, narkotika, uh -huh. ganja di uh -huh. suatu mobil. Mm -mm. Oh banyak anjingnya apa ya iya ya, ini nama hmm. mau Oh eh, bisa itu Bagaimana tekniknya itu Pak? Bisa. Mm -hmm. kamu sudah uh, bisa simpan bahan tadi di mungkin bagian mobil sini lah. Iya bisa dilihat contohnya apa? Salah satu hmm, contohnya supaya kita buktikan hmm. apakah benar anjingnya bisa mencari hey, hey. Eh kam jangan dulu sebentar. <laughs> Oke, okay. berat sekali <laughs> anjingnya ini. Ya dia anjingnya memang uh, aktif sekali. Iya iya iya, iya. harus oh, semangat. dia tidak no. boleh pasif. Beda dengan hmm. pelacakan handak. Pelacakan handak itu harus dia pasif, diam. nggak boleh banyak gerak. Kalau dia mau, uh. sudah disimpan. Oke. Okay. Bisa dicontohkan namanya pencarian itu. Okay. Um? Iya. Bagaimana cara pencarian itu, ya? Um? Uh -huh. Eh, noh noh, no. ok kita mulai dari sini saja di bagian bawah ok come soalnya di sini medannya agak susah ok hey come hey hey hey hey hey hey hey hey hey hey reksi reksi stop hey hey hey sit sit sit ok stay Stay Oke okay. Oke okay, Good boy Oke okay, Stay Fine Fine Hey Fine Hey Taxi Taxi Fine Fine, Fine. Fine. Fine. Fine. Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, mana, oke, oke, oke, oke, oke, oke, sabar, sabar oke, oke, okay. good oke, oke, okay. oke, okay. oke, okay. oke, oke, oke, speak oke, speak. Speak. oke, okay. kasih, kasih, kasih, kasih, kasih oke, oke, oke, oke, oke, oke, itu oke, oke, E, ini uh, jenis sawu ya pak. Iya. Woi anjingnya cerdik sekali mencari <laughs> suatu bendanya Iya. Ah kalian belum sama. terlalu yakin ini pak. Bisa kali kita coba ulang lagi satu kali lagi. Bisa. Iya siapa ya? Oke. Diego kamu simpan terserah di bagian mana? Iya iya. Oke. Oke. Hehehe. Oke. Iya. Lu? Iya. Bola dia sejenis sabuk atau apa itu uh, ini bola gunanya jika dia sudah mendapatkan bahan yang dia cium atau dia hirup yeah. Kita ceritanya dia kita kasih dia uh, penenang reward atau hadiah hmm. seolah-olah dia kalau dia menggaru dia, dap, uh, dia menggaru yeah. dia mencium sesuatu atau dia dapat bahan narkotika hmm. ceritanya kita kasih hadiah ke dia hmm. reward nah makanya dia kita kasih bola ya ya ya ya ya oh, okay. oh, ya guys kali okay. ini kan apa saya belum terlalu yakin ya makanya saya mau coba satu kali lagi nih oh, supaya lebih jelas out ya ya, out. ya, ya. Out. Kira, ya. bisa kan dicoba untuk Kelacana? kedua kalinya itu penjara ya bisa-bisa-bisa ya ya, bisa, bisa. ya, ya, ya. oke okay. ambil sekalian talinya ya. Digo gimana oke okay. sit sit sit sit, sit. Oke, okay, good boy Stay, Stay. Oke, okay, fine Fine Nah, sekarang enginya okay. sudah mencari dia nah. Fine Fine Fine Fine Fine, fine. fine. Fine, bukan? Oke, okay. fine. Oke, okay. mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Oke, okay, good boy. Mana? Mana Diego? Ah, oke. Mana? Bisa fine. diperlihatkan alat yang kita sembunyikan tadi, Pak? Ya, luar biasa. Ini jenis sabi, ya, Pak. Oh, iya, iya.